สวัสดีค่ะค่ะโนเกีย 2020 นะคะคะ Hai assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya beneska official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan lagi preset motion, guys ya oke tanpa berlama-lama kita langsung aja ya masuk ke video preset yang pertama ya Halo bosku ingat tidak ada proses yang mudah untuk jual yang indah dan tidak ada yang instan untuk hasil yang memuaskan Cukup saja love you Oke okay, lanjut ke preset yang kedua ya ucil Funky Rime Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga, guys. Ayo okay, deh, kalau sama saya, siap utiwi Oke, lanjut ke preset yang keempat. Oke lanjut ke presiden yang kelima guys Ucil Funky Remix. Oke lanjut ke presiden yang ke enam guys Kucil Funky Remix oke okay, lanjut ke presiden yang ke-6 ayo eh, ketujuh oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8 kita <Sessizuk>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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 guys Project <tong> Okay, lanjut ke presiden yang kedua belas. Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga belas. lanjut ke presiden yang ke-14. Oke lanjut ke presiden yang ke-15. Lanjut ke preset yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-17. Kenapa kaget ya? Katanya suruh cari yang lebih baik dari kamu. Sihatku <laughs>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 oke lanjut ke pre yang ke-20 guys oke lanjut ke pre ke-21 ya oke lanjut ke pre yang ke-21 ya Oke, lanjut ke preset yang ke-22. Ayo deh, kalau sama saya, siap putih <San> Oke, lanjut ke preset yang ke-23, guys. <San> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-24. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke 25 ya.